Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaos ngaji obrolan zaman sekarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersama membincangkan tema-tema sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali aktivitas yang kita lakukan. Salah satunya adalah belajar. Bagaimana supaya proses belajar ini Baik dilakukan oleh teman-teman yang pelajar Atau mahasiswa atau secara umum ya Para orang tua Seluruhnya dalam hidup ini Kita melakukan sebuah aktivitas yang namanya belajar Membaca, menganalisa, berpikir Itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari di sesi sebelumnya saya menyampaikan bahwa otak terbagi menjadi tiga bagian otak reptil yang dimiliki oleh binatang-binatang reptil dan itu isinya insting untuk bertahan hidup yang kedua sistem limbik atau otak yang khas dimiliki oleh seluruh binatang mamalia dan ini terkait dengan emosi, kemampuan menalar, kemampuan ego kelompok yeah rasa sedih rasa bahagia itu di sini ya di otak mamalia ini dan yang ketiga adalah neokortek atau otak berpikir nah, manusia memiliki ketiga-tiganya artinya dalam kondisi tertentu kadang otak reptilnya aktif kadang otak mamalianya aktif dan kadang otak berpikirnya yang aktif nah Ketika misalnya di sebuah kelas, di sebuah ruangan, terjadi sebuah ledakan, apapun, ya, dar sebuah ledakan, misalnya, ya, maka prinsip-prinsip uh, ladies first, ya, perempuan duluan atau guru dulu, orang tua dulu, itu menjadi tidak berlaku. Ketika sebuah ledakan uh, terjadi, atau gempa bumi, ya. Uh, bangunan yang kita tempati itu uh, goyang, ya bahkan sebagian puing-puing berjatuhan dalam kondisi seperti itu yang bekerja bukan otak berpikir, bukan pula otak mamalia, kecerdasan sosial yang aktif saat itu adalah otak reptil. Bagaimana selamat dari sebuah ancaman? Maka. Ketika kejadian, semuanya akan berlari ke pintu, keluar dari gedung itu untuk menyelamatkan diri. Mungkin dia tertikir lagi, guru didahulukan, perempuan didahulukan, gak sempat lagi berpikir seperti itu. Dalam kondisi panik, kita tidak bisa berpikir rasional, juga rasa empati, rasa simpatik, setia kawan kita kepada orang lain juga akan hilang. Karena itu sangat penting bagi kita, terutama orang tua dan para guru, untuk mengkondisikan anak di rumah, mengkondisikan para peserta didik di sekolah, agar nyaman dalam belajar. Hal-hal yang akan membuat mereka ketakutan harus dihindari. Kemarin saya sampaikan, pastikan mereka sudah makan, pastikan mereka berada di sebuah tempat yang aman. Bayangkan kalau belajar di sebuah gedung di sebuah kelas yang temboknya sudah retak-retak, yang kapanpun bisa rubuh. Jangankan digoyang, mungkin kesenggol kambing kawin aja itu kelas bisa rubuh. Bayangkan bagaimana anak-anak dalam setiap menit, dalam setiap detik memikirkan kondisi keamanannya kondisi seperti ini tidak layak untuk belajar. Nah untuk memuaskan otak mamalia atau sistem limbik para peserta didik yang perlu dilakukan adalah hargai eksistensinya jangan pernah merendahkan eksistensinya. Seorang uh, psikolog Howard Gardner penemu uh, kecerdasan majmuk atau multiple intelligence dia menyimpulkan bahwa semua manusia adalah cerdas ya Tidak ada anak yang bodoh Manusia tercipta dengan berbagai kelebihan Mungkin ada yang punya dua, ada yang punya tiga Dan ada yang memiliki beberapa kelebihan Masalahnya terkadang tidak ada kesempatan atau tidak ada fasilitas untuk menggali dan mengembangkan potensi yang ada para diri seseorang ya, Tidak ada manusia yang bodoh ya, Semuanya spesial, semuanya unik, semuanya adalah istimewa ya, Karena itu, ini yang harus ditanamkan kepada para peserta didik Bahwa mereka pasti mampu belajar Tidak ada pelajaran yang sulit Dengan cara seperti ini, maka mereka akan enjoy, akan bahagia dalam belajar. Pastikan tidak ada bullying di dalam kelas, pastikan manajemen kelas teratur sedemikian rupa, bersih, wangi, ya, warnanya juga sesuai dengan psikologi perkembangan para peserta didik. Kemudian metode belajar, strategi belajar, fasilitas belajar juga betul-betul mendukung mereka sehingga memudahkan proses pembelajaran berlangsung. Teman-teman sahabat ngaos yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika manusia memiliki ketiga otak itu dan binatang mamalia memiliki otak yang bernama sistem limbik sehingga dia berempati, berani berkorban untuk kelompoknya, Bagaimana dengan manusia yang tidak memiliki empati dan simpati sama sekali kepada orang lain? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika kal an'am balhum hum Bahwa manusia itu seperti binatang. Al-an'am itu adalah binatang ternak, ya. Ulaika an'am atau bisa kita terjemahkan manusia itu seperti mamalia punya emosi, punya tadi kecerdasan sosial, balhum agel Tapi terkadang lebih buruk dari hanya sekedar binatang mamalia. Apa? Binatang buas tidak memiliki rasa kepedulian sama sekali kepada orang lain. Dan ketika teman-teman uh, yang belajar mantik ya, belajar ilmu logika uh, di situ akan menemukan Definisi manusia dari para ahli, salah satu definisi tentang manusia adalah al-insan, mahu al-insan, al-insan, hayawanun, natik. Manusia adalah binatang yang berpikir. Jadi, inilah yang pembedanya antara binatang bernama manusia dengan binatang reptil dan binatang mamalia. Manusia ciri khasnya adalah berpikir Natikun ya sama-sama binatang ya tapi yang lain tidak mampu berpikir sempurna sementara manusia bisa berpikir yang sempurna kenapa saya katakan binatang yang lain tidak berpikir sempurna karena kita bisa lihat bahwa gajah dari dulu sampai sekarang kondisinya tidak ada perubahan ya mereka bisa belajar Simpanse, ya, ada e, seekor simpanse bernama Sultan yang berhasil menyusun kayu balok-balok kayu, kemudian e, tongkat, ya, disambung-sambung sehingga bisa mengambil makanan yang digantung di atasnya. Ya, ini artinya binatang mamalia itu e, memiliki kecerdasan, ya, kemampuan berpikir tapi tidak sempurna seperti manusia ya melakukan e, konstruksi cara berpikir e, menyambungkan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain ya sehingga menciap, melahirkan sebuah ilmu yang baru ini yang tidak bisa dilakukan oleh binatang Ulaika kal anam balhum adaa Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang disebutkan oleh Allah dalam firman ini Walhamdulillahi Alamin Wallahu'l-mu'afiq ila'aqwa'min wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh